serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita lihat di wangan pertama ada postingan dari MRB Clothing Line. Satu jam yang lalu, persahabat ini spill produk terbaru dari MRB. Alhamdulillah persahabatnya sudah dipakai oleh Bapak Bapak Bilar mudah-mudahan juga bisnis dan usahanya diberikan kelancaran kesuksesan amin selanjutnya persahabat kita mendapatkan vitamin bahagia tadi siang dari papa bilar dan BBL, l persahabatnya ternyata temani bundanya berolahraga kuda masya allah yang dinanti nantikan papa bilar BBL, l persahabatnya dan bunda lesti satu paket dan Alhamdulillahnya Bunda Lesti disupport dengan luar biasa dari Papa Bilar untuk berolahraga kuda. Dan kita juga persahabat ya selalu menantikan kejutan dari Abang L yang naik kuda. Alhamdulillah sudah kesampaian di persahabat. ya makin lucu dan sangat menggemaskan. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Masya Allah vitamin siang gemes banget Abang gak takut sama kuda. Oh kayak anak bujang nih pakai sepatu sama kaos bolos, keren amat Sina, masya Allah luar biasa persahabat. Emang kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslar Family. Kemudian juga persahabat kita lihat komentar selanjutnya dari akun Instagram Putri Hadasari 9619 mengatakan, Abang L kalau pakai topi kok ganteng banget katanya, masya Allah. Emang terlihat keren dan sangat-sangat ganteng Abang El. Kemudian juga persahabat kita lihat selanjutnya dari Papa Bilar. Ini masih momen spesial saat baby El menemani bundanya persahabatnya. Dan ternyata ada Om Izzahar juga. Masya Allah sudah tiba di Jakarta persahabat doakannya yang terbaik. Mudah-mudahan ada kabar bahagia dari keluarga besar Leslar. Insyaallah kita bangga, kita bahagia dengan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga persahabat pastinya di sini ada Cidukan saat mudah oleh si kejuara berkuda. Namun yang aksi jahil dari Papa Pilar. Ini hanya bisa berkomentar saja, persahabat ya. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar. Banyak sekali respon yang diberikan di antara interakun Wince Winarni mengatakan, pas pulang ditanya sama suaminya, gimana naik kudanya? Dengan antusias dan wajah yang sumringah istrinya cerita dong, kalau sudah jago naik kuda, ekspektasi suaminya wah, istri gue jago naik kuda, kayak yang ditipi-tipi. Pas lihat langsung nggak sesuai ekspektasi karena kudanya nggak bisa mundur. <laughs> Ada aja kelakuan dari Bapak Bilar, disuruh kudanya mundur persahabat. Kita lihat juga komentar selanjutnya. Dari akun Instagram, Amanda bongo mengatakan, jangan cuma mengomentari doang pak, buktiin kalau lo jauh lebih jago dari bini lo. Tuh Bapak B, persahabat, ya ditantangin oleh warga Konoha. Jangan hanya bisa berkomentar saja, coba persahabat ya buktikan kalau Papa Bilar itu lebih jago dari Bunda Lesti. Kita lihat juga persahabat ternyata ada komentar juga dari Christopher, persahabat ya Christopher Yan di situ berkomentar WKWK, -WK, kok bisa nggak Wah katanya tuh persahabat ya. WKWK, -WK, enggak, kata Papa Bilar. Nah, itu dia, katanya tuh persahabat. mengomentari memang lebih enak dan mudah, kata Papa Bilar. Emang ada aja kelakuan kocak yang selalu bikin ngakak. Kemudian juga persahabat, kita lihat selanjutnya. Ini vitamin terbaru, setelah menemani Bunda Lesi Kejar Berkuda, Papa B. Masya Allah, luar biasa, kembali bersahabat. Kali ini, kejutan untuk keluarga Konoha, siap-siap aja project terbaru, Leslar Entertainment. Mudah-mudahan, apapun yang diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. bismillah saja. Doakan yang terbaik untuk Leslar Family. Momen ini pun juga kembali oleh akun Karossa, meskalis 24lar. Kita simak kalimat caption yang ditulis. Aduh, bau lagi nih.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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.